Hari ini kayak biasa hari Jumat kita mau Jumat berkah. Sudah nah. saat minta Masih Masih banyak. Jadi, di belakang ada segini, di tengah ada segini. Ini juga uh, kita dibantu sama Teh Nah sama Teh Min. Makasih Teh. udah ikut mau bantu untuk gitu, uh, Menyisihkan rezekinya lah gitu. mudah-mudahan rezeki teh. sama Teh Min. makin banyak rezekinya Kita lanjutlah kemurungan di sore hujan gede. Stay tune terus di platformnya. Let's go. ya pak ya pak Iji ewang banyak ya. ya amin amin amin ya. ya ya pak ya ya amin amin amin ya, ya. amin amin amin ya maka bu pak salam ibu, ibu, aduh, iya, ya, iya, aduh, iya, iya, ya, iya iya lagi iya iya iya bu pak ya. buat bu. bu, bu. makan ya. Kasih ya ya sama sama, ya, sama bu ya Ibu, iya, Makan. Makan. Ya. Iya. Iya. Ibu, iya, Ibu. Makan, makan. Ya. Ya. Ibu. Bu, iya. Iya. Ya, silu, ya, ya. Ya. Ya. teman-teman, ya. okay, tadi mumpung lagi di jalan ngelewat di deket Abah Abah tuh uh, jadi gini ceritanya awal mulanya Pam ketemu Abah tuh. Dia tuh dulu pernah masuk konten temannya Pam Dia tuh sebatang kara diem di Bandung tuh diem di dalam becak dia tuh jualan tanaman-tanaman kayak kaktus kayak tanaman hias lah gitu jadi sekalian lewat kita nengokin abah sambil kasih makan abah tuh, tuh abahnya tuh lagi beres-beres aduh aduh aduh abah aduh banyak aduh jadi abah tuh gini, dulu tuh pertamanya tuh uh, kita ngonten nah, bareng sama abah. Nuh, no, abah tuh jualan tanaman hias. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya, Oh masih kene dagang tanaman abah? Oh masih tuh masih di abah tuh jualan kaktus, jualan tanaman hias. Jadi abahnya tuh jualannya di sini di becak. bernamanya, nah, oke lah insya allah, juga nih ya, itu nah ini ke mana ini teh? Tapi tos, berulangan, ya Jumat berkah, itu bah berulangan. Emuat eh, alahnya, kah dia teh ya apa? juga juga teh, apa gini alhamdulillah abad sehat gini, bah itu tuh ada di sini, apa tuh jualannya kayak gini. Ini namun kalau misalnya setiap hari minggu tuh abah suka keliling digaibu, kayak gitu kayak nah, gitu jangan ke atasnya eh sus ah, apa ya, nusum bujang jadi tempat kami jadi balapan dan nyekam marah-marah eh ayah pak kamar emot abang abang di nuju di kios di ditu panan kios awah lah ada yang nguling di ya ada ya itu kan <tuk> <tuk> <tuk> aduh syukur tukah, Sehat kini, <tuk> tapi masih bah <tuk> namanya masih ayah tuh rencana -re nu di mana Ayah, anaknya gini, eh, pocong-poneng lo di luhur teh gini. Oh, hai, hai, hai, hai, hai, Ah. Karita teh cenama hayang urang kaburu. jalan ira aja ngutuh cewek abah ngalih lewat KD T masih enak eh kalau dasar tadi toast di sini wangi kali eh nyewa abah sekarang tenang KD T wakalopo sehat maaf abah selamat selesai Cusus juga buat bagi-bagi e jumat berkah sama tadi ngobrol-ngobrol panjang -ngobrol sama si abah ketemu kan abah udah lama ketemu Siapa? jadi jadihitung-hitung ke sini. Ternyata alhamdulillah masih sehat, masih berjualan juga. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang lihat video ini, kalau misalnya ada di Taman Taman Cibening lah ke sini. Mungkin Eh uh, kalian tahulah tempat syutingnya di Lan. Nah, abah disitu, diem di situ diamnya apanya? Diam di becak udah buat tahun itu di becak. Kok syuting juga si abah tuh. Hmm, si abah juga masuk pernah. Ini masuk ini frame juga di Dilan Yang ngedorong Beca <laughs> gitu. Oh iya buat ini juga apa kita bikin konten Jumat Berkah juga bukan kita ria atau apa gitu kita bikin video hanya untuk memotivasi kalian lah gitu untuk uh, ayo ayo lah gitu kita mensisihkan rezeki kita gitu buat saudara saudara kita buat teman teman kita yang kurang mampu lah gitu. makanya kita bantu dan rezeki kita sisihkan bukan maksud kita ria atau apa dibikin video gitu jadi bukan bermaksud kayak gitulah jadi hanya untuk ingin membantu teman teman gitu kan kalau misalnya kita bisa, kenapa enggak, gitu jadi seperti itu, teman-teman terima kasih jadi, juga yang udah oh iya, makasih juga yang udah bantu buat <tuk> Jumat hari ini, Jumat berkah hari ini buat Teh Nina sama Teh Riwi terima kasih banyak, udah membantu banget kasih e, sedikit sedikit rezekinya gitu, mudah-mudahan e, rezekinya lancar, terus makin sukses lah proses buat video sekarang cukup e, jangan lupa di support juga pam-pam caranya di subscribe di comment di like di share juga kalau bisa e, terima kasih assalamualaikum